Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Okay, di pagi hari ini, uh, pagi menjelang siang hari ini, saya bersama Pak Mahen, Pak Mahendra, yang pemilik brand The Mahen, berkunjung ke rumah neeruni pengrajin uh, purun yang ada di desa Pulau Seliu Ikut, ikuti terus video ini sampai selesai. Kita bikin nanti ini nih kayak lembaran koran gini dulu, kertas eh, apa tikar gini dulu kita oh, bikin, dulu. kita bikin lembaran dulu, iya, iya, iya. nanti kita potong, hmm. kita pola, baru kita bikin tas. Kalau ini kan langsung hmm. nyambung, kalau ini kan langsung nyambung, ini langsung nyambung semua. Kalau oh. itu isok tuh kita bikin-bikin yang di sininya terpotong, di sininya terpotong. Okay, Macam orang man, kaki. Nah, kalau hmm. kalau misalnya kita buat dulu ini seperti lembaran kain kalau kita mau oh, iya, iya, nah, nanti kita pola uh, kita potong kita baru kita kasih nanti eh uh, apa namanya eh uh, aplikasi atau bahan tambahan dari bahan kulit hmm, gitu uh, iya. oh, jadi, oh, jadi potong sedikit, sedikit macam nah macam lepik kaki sana iya iya, oh, iya, iya, gitu, iya. kita bikin lembaran lembar. gitu nyaman pakai ini masih deh nyaman buat ini nah di sese teping kita gitu. yeah. iya dia pakai tejak gitu jika, ini ya? kan ada rumus nak ketemu di sini ayah agak susah oh, tau nak ini iyalah mam ah. dia nak lantong ini pak kalau yeah. itu nak lantong dia ya, yang mm -hmm. baru ramut lepik kaki kita gitu. benar-benar benar. benar, benar uh, yeah. adil buat lina baru pakai ini pak anak lepik kaki kan ada alah di bawah eh. mm. nah, pakai tejak kini alah tapi hmm. kawan kami nak dia, dia nak pandai pakai kini kerarai ni. Heeh. Hmm. Kerarai damai. Kerarai namo ya? Kalau di puntat ini lempak murai hmm. Lain. Hmm. Biday. Lempak murai Lempak murai morai damai. Iya, iya. Hmm. Lain. Kalau ini kerarai ni, kerarai sampai ke atas. Hmm. Habis sini. Cucu-cucu ya namanya ya, ya. kerarai sampai. Iya, Pak. Orang ke bare. Cepat. Bagus-bagus namanya ini. Iya, kerarai tikar gitu hmm. murai, nah, murai, hmm. itu, ya, jadi kita nanti tanggal 2 ya, tanggal dua, tanggal dua, hmm. kita tang... eh, tanggal, tanggal 3 sih mulainya, tanggal 2 oh, iya. nya dia datang kita ngobrol-ngobrol dulu, oh, iya. kita dulu, ya. nah kita berdiskusi dulu, hmm. apa yang karena waktunya cuman singkat cuma 3 hari, tiga hari, oh, tiga, hari hmm. Kan? Hmm. Hmm. tiga hari saja tapi oh, iya saya yakin masyarakat sini hmm. sudah bisa iyalah uh -uh. aku kan kuat ngajak biar biar kecil-kecil sudah sudah neng ya. uh. kau belajar juga lah anak aja kau nak benar ya orang uh. datang ada regenerasi dan uh -uh. nah, itulah yang yang saya harapkan yolah. di sini itu nanti gini bagian pemintalan nanti akan sendiri ah iya nak mulai itu mulai ini sendiri yolah. nanti nak sortir nak sortir sendiri membuat inilah sendiri yolah. buat anyamannya sendiri buat tasnya sendiri iyalah nggak sama jadi enggak jadi semuanya uh, dapat saja. kita bikin sebuah tim team. tim work yang memang kita asah dari mulai awal jadi barang ini bisa kita ciptakan barang yang uh, berkualitas kalau seperti ini ini kan nenek kan bikinnya kayak gini ya hmm. kayak gini nenek ini kan lagi mikirin M mentalnya Wah, iya ma, agak mental agak ini agak juga mental agak mental jadi nih agi nak buat ini sortir-sortir nah, ini ndak sortir, sortir ndak tersortir lagi barang-barang nok no, no pecah-pecah tetap dipakai <laughs> akhirnya kan iyalah. nah kalau itu kan nanti yang pecah tersendiri iyalah. yang sudah ukuran ini tersendiri hmm. yang mintal sendiri gitu loh jadi iyalah. kerjanya tuh maksimal hmm. surat nenek cuma tinggal ya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 itulah nanti kita ajak semua kita bikin uh, orang enam ini menjadi leader tapi setelah itu membentuk tim deh. Iya, Pak, siap. Jadi uh, mereka ini enam orang ini nanti kita bikin sebagai leadernya mm -hmm. untuk membuat sebuah teamwork yang memang dari A sampai Z ini bisa dikerjakan secara profesional semua sehingga membuat hasil uh, karya yang memang nanti berkualitas ya, yang mau tuh. Ya. Jadi gitu. Jadi Uh, ujungnya kalau gini itu kan tidak bisa kita jaga secara quality gitu loh karena dari mulai awal ini <tuk> ngotong sendiri ya berat kan orang nah, ada orang lain dari awal nah. sampai jadi sampai tercipta ini nah itu saya mikir gini mereka sudah enggak mikir lagi eh uh, Bagaimana dengan kualitas ya, Tapi mereka cuma bisa bikin Buat dan buat Nah ini yang, yang, yang, yang harus kita rubah mindset Anak-anak muda nantinya ya Dan mereka bisa harus bekerja dengan Mulai dari anak yang istilahnya remaja Sampai ibu-ibu yang tua Memang ini adalah pekerjaan lintas generasi Det. Karena ini adalah ya, Sebuah benar. karya budaya yang memang mau kita angkat di sini nantinya itu, ya, ibu ya, setuju ya bu ya, setuju ya, ya? Setuju ya, ya? Setuju. Gitu uh, pun seperti itulah gitu loh, kepengennya memudahkan para pakar-pakar, para pembuat yang memang Iyalah. ini pejuang-pejuang ini deh, pejuang, pejuang kerajinan, Iyalah. kerajinan. Iyalah. ya benar-benar, ya, Ke, pejuang-pejuang kerajinan seliu ini uh, harus bisa uh, kita bantu kita. Uh, ringankan pekerjaan mereka sehingga mereka bisa uh, nantinya menurunkan kepada generasi generasi muda. nah alhamdulillah, sabar iya. tahu, tahun Allah nanti tahun-tahun kedepannya yang memang kita lihat notabene yang buat-buat seperti ini adalah usia usia banyak. belau. Iya. tapi tahun-tahun yang akan datang mungkin remaja-remaja sudah banyak yang terlibat bahkan iya. nanti di sini iya. sd smp sudah kita buat kayak uh, mereka ekstrakulikulernya buat ini nantinya khusus untuk desa seliung mungkin kita bekerja sama nanti dengan hmm. uh, desa ya iya, masyarakat desa dengan pemerintah setempat jadi kita buat memang ini adalah sebuah nah, kayak batik itu kan uh, di jawa sudah uh, dulunya mungkin notabene yang mengerjakannya itu orang-orang tua ya. hmm. tapi mulai sekarang mulai ada lomba yang muda-muda iya. sudah mulai ada anu dan bahkan kreativitas mereka sudah cukup cukup bisa istilahnya Beneran. bersaing dengan orang-orang yang memang usianya di usia tuh di usianya memang sudah usia senja memang sudah hmm. harus istilahnya tuh ilmunya ada di mereka harus itu mereka masih tinggal nurunin aja yang bekerja keras itu anak-anak muda sekarang iya gitu nah kayak gini kayak gini kan ini beli ya ini orang beli ah iya tahu ini uh, saya badang. tahu ini Tau. tahu tahu <laughs> hmm. ini orang tampilannya tuh, tuh juga beda nek Gitu loh, dengan dengan Purun ini gitu loh. Oh. Lais dengan Purun beda iya, beda sekali. Man, pula, uh -uh. Lebih etniknya, lebih dapatnya nilainya tuh kalau sali dinilai Purun, gitu loh. Uh -uh. Kalau Lais ini untuk mengangkat dia me -upnya untuk lebih bisa dipakai secara eksklusif itu. Susah sekali gitu loh, ya. tapi kalau Purun, yang sama bisa enggak, ya. hmm. ah. Purun ini masih di, di otak saya aja, di benak saya ini banyak kreatif, kreativitas buron ini yang bisa kita create, bisa kita olah lagi. Buron hmm. ya. gitu kayak kamik baru ini ialah mulai dari tentang DKI Jakarta, mulai Purun, ini tak libur, lena ada tarik lah. Eh. Ah. Nah, yang amik ini lah ah. nah, itu orang muka mulai. Ya, mulai. Ya. Muat ini, muat dah ini, jangan tak biar sekolah. Hmm. Ini dah ngambil, eh, jangan di balai baru aja. pulau lebih utama, hmm. hmm. Tapi dari lain, hmm. nak di dari ini, nak di dari puron deh. Jangan hmm. nah, sekarang. Kita, kita memang konsen di puron deh. Iya, puron kan? Nah, jadi kita konsen puron, jadi tikar, jadi puron. Udah, loh, puron pakai jahit Nah, sekarang ini pakai ini. Ya. Pakai nanti kita bikin ini, nanti kita bikin anyaman purun untuk tikar nek. Nah, enggak tikar lah. ya kita bikin anyaman nanti. Uh -huh. Saya saya kembangkan itu semua. Pakai ini ya? Iya. Pakai saya kerarai. Enggak, nanti pakai anyaman. Oh, pakai ini... anyaman. Oh, pakai pakai benang ini benang. Oh, ada benangnya ngikatnya. Oh, benang gini, uh, jadi taruh nanti purun naro terus di anu, cekit anu nanti benangnya udah akan terulir. Ada hmm. ada mesin ini gini. Jadi mungkin akan desa gini tenang lah nek. Minta anggaran ke desa kita teman-teman. Iya. Harus ada tenun. Uh, Karena ini kalau sudah ditenun juga nanti bisa jadi apa uh, hiasan dingin, dingin dan segala macam uh -huh. gitu loh pakai lukis-lukis dari orang yang Iya. Gampang banget di kita nanti koraborasi dengan anak-anak muda yang pintar melukis dan segala banyak bisa kita Iyalah, kembangkan iya lah, kita bisa ke sekolah dengan iya yeah. aku tidak mau sekolah, anak sekolah, sekolah kelas 3 dulu anaknya anak guru, pak uh. dia yang di perang bulu, aku punya orang perang bulu dulu aku kenal perang bulu perang bulu itu mana? Dit? di Membalong, pak oh, di Membalong di yeah. Membalong, dekat ekonor sebelah ini ya, oh. di gunung-gunung, deh iya iya iya orang sana deh. Jadi, nuna saya di sini, belaki jadi di sini. Oh... Lama nak masuk di sini? Eh? Oh, lama lah. Dah hampir... ...mereka dah puluh, ta kan, puluh, ta kan, puluh ta kan, tahun. Tidak puluh tahun, tadi lah. Oh, ya, ya, Iyalah gitulah Nanti iya. kita coba dengan anak eh. saya. Baru mula nak, eh. Hmm. Nenek senang, kan? Buat-buat gini? Malah ingin ini kepada dia, eh. Oh, Tanok kepada dia, salah orang datanglah ke sini. Senang kan? Iya? iya, Nek. Jadi, aku iya. henti kerja lain. Haa... Hmm. Nak tengok aku, Nek ye ya, ye ya, tu ya. lor ni umping ya. ye ya. lantai yam ting ye ya. gitu kan ya, ye ya, bar ni naik ayam ya, dari ya, ya. sian perlu uh, agi Kicu semua bau agi ha jadi kalau ada dia, dia ada orang datang kat teh ya. ni baru hari baru deh hmm. ramah tanya tanya ni ye ya, ya. oh ada kunjungan gitu dia iya di sekolah eh uh, dari sd a uh, akila ye yeah. oh iya yeah. ada yeah, alam ramai. alam akila belitung oh uh. ya yeah. yeah kali berani, belajar yang baru mulai. baguslah ya itulah bisa kita jadikan iya di sini lah. juga jadi uh, sentra edukasi wisata Purun banyak yang akan kita kembangkan di sini gitu loh. iya lah Purun danau banyak. Oh -oh. yeah. <laughs> danau itu lah ne. danau sana. Itulah aku nggak ngeliat ke danau tuh, kata dia ada nah, no mati, apa? ada no mati sekarang tuh. Kena mati nih masuk ah. emasin, mati, mati mas. Nanti kan kita bagaimana caranya mengupayakan supaya kalau sekarang ini kan masih belum ada upaya untuk menjaga Paya. Danau purun itu e, tetap Pada ini Pak itu ayak di dalam hmm. Ayak dalam masuk, di kan pakai dulu pakai benda kan sama hmm. Kan ada di sebuah umur dulu Benda hmm. padi, hmm. jadi sekali terkeboh benda itu masuk ke dalam, mati padi hmm. Di mati itu purun tuh Pak, ayak masin itu lah masuk Iya, Aman, iya, iya. Ini, benong, ah di gejala ini, macam benow kan ya? Iya. ah jadi nutupi itu laut apa tuh? Nah, makanya sekarang kan kita ah. harus berpikir menjaga Adil sumber daya lah. alamnya. iyalah. karena sumber terusan dari rumah mau mati pak teman. Ya. iya. inilah nih aku nak ngeliatnya udah ini kita nak ngelihat kesana, iyalah. nak ngecek ke sana dulu iyalah. karena aku takutnya gini begitu kita sudah gembar-gembor pikir ini SDA nya kita dada. ndak ada, ya, itu ah. yang aku tak mau iyalah. gitu loh. Jadi semalam pun informasi dari kawan-kawan ya Dete? dari kawan-kawan iya. Pak Darwis. Pak Darwis semalam sudah kita satu saya sudah ngobrol ternyata informasinya ada burung-burung yang memang eh, mati dan itu tidak ada tidak tumbuh seperti biasanya. Iya, kalau ada tanya ini. lah itulah jua, kita punya. Masuk, nah, masuk ya? Ini ada juga ini danau ini tapi dari tepian nah sama ngambil-ngambil uh, gitu kita menak bersihkan. Ini ada juga ini. Re. Ada burung juga? Ada. Hmm. Nah ini deh Keliling, hampir keliling seliup, Pak. Hampir keliling seliup, Purun. Nah, itu sana ada, sana hmm. ada juga. Luar biasa Yuh, iya ya. Hampir, hampir keliling, maksudnya masih di cemeteh deh. Nah, punya cometeh ini, maksudnya punya cemeteh. Tapi yang di... tapi yang di Purun, tuh pas kita jalan sebelah kanan, sebelah kiri jarang bawa tuh itu tinggi-tinggi, Pak. Oh. Sampai lewat-lewat oh. lewat jarang bawa, oh. ketinggian oh. tuh. Jadi gini deh, kenapa kita harus menjaga di area Purun danau Jadi, Purun itu karena itu menjadi ikon-ikon icon, apa namanya uh, ikon lokal burung yang memang kita jaga habitatnya. Pun kalau bisa nanti kalau bisa nanti bagaimana caranya uh, kita juga tidak akan mengambil burung di daerah situ nantinya. Yeah. itu tetap kita jaga kelestariannya yeah. untuk memberikan yeah. edukasi nah, masyarakat nah. yang datang ke sini nah. karena mereka juga kepengen melihat mana sih yang namanya danau purun yang yang itu. nah itu yang di, kita jadikan jadikan ini pada saat kita melakukan event kegiatan fashion show dan segala macam purun pun juga di situ masih tetap terjaga dengan baik yeah, gitu, yeah. saya mm -hmm. jadi uh, itu adalah sebagai tempat ikon ikon danau purun yang memang real kita punya tapi Kelestariannya kita akan jaga, gitu loh. Kalau dia misalnya mati dengan sendirinya, tumbuh lagi itu kan memang siklus, ya gitu loh. Nah, kalau yang kita mungkin karena saya dengar dedi tadi masih banyak yang ada, walaupun tidak ngambil di situ kan, banyak. masih bisa kita optimis. Hampir keliling, serius, nah. nah, hampir keliling, serius. Jadi itu, dua, nggak, Pak, Salor, sikok dari laut sana. Nah, sebelah ini, sebelah ini, sikok, nggak, dua, nggak, iya. nggak ngutok Salor itu.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 saat si kot sah naj menerangkan si kot sebelah ni macam kelaut ni, ah kita di terkebong barat kan terkebong dia, macam kelaut, ah nak barat yeah, na, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya, di terkebong tengah kan, darat dalam tengah laut macam, ya ya, ah boleh mati, memang, mak penglihat beberapa rumah wah ngapu mati puron ni, nak mm -hmm. pengulang hari nak penat. Eh, la itu lemasok merah hmm. pada kami nula pak baru sedang merak buah-buah kita. Gitu. Yeah. Nak dulu nak dapat apa pun. Oh. Bisa buat apa itu kan? Itu pada nukde itu sah pada kami ni cuma le ramai orang enam Dulu lah mohon pada nukde itu pok ikat orang orang jauh paroh. Oh. Nula paroh orang sini lah. Yeah yeah yeah. Isak nanam padi. Yeah. Kebawah itu lah nak jadi menjinak pakai ini ni. Eh. Pakai bulo Pak enggak benar dengan singklara Iya iya iya. Oh pakai bulo iya Pakai bulo leh. Hebat buat dulu ya. Iya, yeah, tidak <laughs> ada pakai alat-alat berat. tidak pakai apa enggak pakai ide nak sendiri lah mulai. Mereka menggunakan otak tapi. Uh -huh. Kerjanya tuh maksimal. Yeah. Iya. pakai icak lah. Enggak. Aku nak icak belajar ini nak icak ngelihat menora nih. Melihat nak belajar jadi Pak. Nak icak. Ngambil-ngambil belajar. Iya. Yeah, yeah. Jadi nolong begini saja. Nenek sehat-sehat ya. Hah? Nenek harus sehat-sehat <laughs> sehat ya. Nah. Jangan, ano jaga-jaga kesehatan. Uh -uh. Karena masyarakat seliuk masih butuh nenek sampai. Wajib mah dan sana, kan? hmm. nah. ya. Kalau pun juga masih perlu bimbingan nenek nanti. Ya, Pelajarkan dengan nenek gitu. Jadi jadi nggak nggak medak-medak, jadi belajar bukan. Dan harus bela sekolah banyak, harus gitu? nantinya harus lah. kita buat ini. Harus kita buat. Mulai dari awal sampai nanti mulai dari yang pemula sampai yang profesional kita kita bentuk disini iya nah, lah baru tau nih, kalau aku cek tidak? iya lah 2 tahun, udah bawa lina bawa lina lah mulai ke sini hmmm nolong mending sampai ke sana hmmm tak tulong kita gitu. hmmm nah, balik orang itu lah dia tinggal pak kakak ini, anak dulu Nenek dulu kenal dengan Pak Jupri ndak Pak Jupri, mal mal? iya Pak Jupri dan sejati dia Pak Jupri bilang Aduh. ini ya? Bukan bida Pak Jupri yang dulu Apa? Abri Oh, tak kenal Angkatan Darat dulu, tugas di sini Oh, tak kenal Babinsa sini dulu Oh, nak duduk kali nak kalau Ah dulu itu bapak aku ni Oh, bapak mereka iya. Al -al -al -al Laningal. Laningal, Laningal. ya? Almarhum ayahku Laninggal? Laninggal 2001 laninggal Iya, iya Dia dulu dia di sini. Oke okay, kawan-kawan semua Itu mungkin video dari saya uh, Di pagi menjelang siang ini Apabila video ini bermanfaat Untuk kalian semua mohon bagikan Dan share video ini sebanyaknya Dan Apabila uh, video ini Memotivasi untuk kalian semua Jangan lupa like, comment dan subscribe Sebanyaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh